dea, yeah, aku kenal sama Febri itu udah sekitaran tiga tahun kurang lebih kayaknya tiga tahun. Uh, Febri itu orangnya baik banget. sama kali aku masuk James itu dia yang salah satu orang yang welcome banget sama siapapun. Kebanyakan juga guru-guru baru di sini pasti deketnya sama mbak Febri dulu. Dia tuh orangnya baik, nggak pernah hitungan, orangnya tuh peduli sama sesama. apalagi tentang makanan itu orangnya lucu, karena dimana ada dia, pasti ada makanan Orangnya suka ngemil, tapi badannya gak pernah gede Kalau ngemil tuh pasti dikasih ke orang Kayak dia beli makanan banyak, ujung-ujungnya dikasih ke aku atau ke yang lain Orangnya juga peduli, cuman kadang konsen sama dia harus benar-benar punya waktu berdua banget sih Soalnya kalau misalkan barang-barang tuh dia yang kayak susah connect sih sama handphone sendiri. Selama ini kenal sama dia, aku udah banyak banget ngabisin waktu sama dia. Yang setiap yang ada acara, aku dipasanginnya sama dia. sampai pernah waktu kemarin ini tuh ada acara yang dimana tanggung jawabku aku sama dia berdua. Outing <tuh> teacher tahun ini paling seru kerja sama sama dia. Sebenarnya bikin emosi sih kadang karena anaknya terlalu yang saya gimana nanti sedangkan aku anaknya yang nanti gimana beda sih cuman yang seru sih karena kita berdua sama-sama ekspresif jadi apapun yang kita lakuin kita gak pernah yang kayak dia pusing yang kayak stress sendiri gitu kita yang maunya kayak udah ceria-ceria aja happy-happy aja cuman kadang missnya disitu karena dia anaknya simple, bisa dikerjain SKS, sistem kebut semalam sedangkan aku anaknya harus prepare banget itu paling disituisinya tapi overall oh, sama aku kena sama dia aku senang banget karena aku bisa dapet pengalaman yang banyak juga dari dia kita sharing beberapa yang juga dan kita tuh untungnya kita satu frekuensi yang peduli kesamaan kemanusiaan. Selamat hari kemerdekaan Indonesia ke tujuh puluh Sering banget sharing sama dia yang tentang komunitas-komunitas kita yang kita punya banyak pengalaman kita punya banyak ilmu yang bisa disebarin. Tuh. Jadi aku doain semoga. Ini tuh yang kayak perpisahan gitu sih Walaupun aku udah gak ada tempat kerja sama kamu uh, Aku kenal My Fabry tuh kurang lebih udah satu setengah tahun Dia tuh orangnya balik, ramah Terus ya dia tuh selalu traktir kalau misalnya dia minta antar kita buat kemana Pasti dia bilang, ayo aku traktir Kayak gitu, dia selalu kayak gitu Orangnya banyak makan Setiap ada dia, pasti aja dia selalu ngomong selalu so, banget ngomong kayak gitu dan ujungnya harus banget pesan di GrabFood food kayak gitu nggak lupa satu sama lain kita bisa ketemu-ketemu lagi dan hang out bareng lagi well, bea shell <laughs> kalau ditanya kesan-pesan untuk mereka selama kerja bareng mereka tuh yang pasti satu kata menyenangkan karena walau bagaimanapun yang bikin betah di tempat kerja tuh ya mereka, yang bikin betah di tempat kerja tuh ya teman, takut kerja kita baru mereka tuh banyak banget kejadian yang dilewati, kejadian happy nya, sedihnya ada, bahkan marahan pun kita pernah gitu. Dan banyak banget kejadian-kejadian lucu, kejadian-kejadian menegangkan yang dilewatin baru mereka dan uh, apa ya bisa dibilang kalau aku sama mereka tuh aku enjoy, aku jadi-jadi aku sendiri yang nggak dibuat-buat apa gimana karena mereka menikmati itu semua. So guys. Thank you so much, I hope I can see you soon.